Menjelang pertengahan tahun 2022 ini lagi-lagi Yamaha memperkenalkan motor Matic Adventure terbarunya, Yamaha Zuma 125-2022, resmi hadir dengan penampilan yang lebih mumpuni, spesifikasi yang lebih mantap, dan juga fitur yang lebih lengkap. Motor ini hadir dengan desain yang benar-benar baru serta platform mesin dan juga rangka baru. Penampilannya benar-benar layaknya sebuah motor petualang lengkap dengan ban semi-off-road serta hadirnya berbagai macam aksesoris resmi yang semakin mendukung penampilannya ala Scooter Adventure. This is the future. Dari segi penampilan, Yamaha Zuma 2022 sendiri sangat mirip dengan Yamaha BWS 125 yang sudah lebih dulu hadir di Taiwan pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 silam. Motor ini menggunakan headlamp bulat dengan lampu jarak dekat di sebelah kiri dan lampu jarak jauhnya sebelah kanan. Sayangnya lampu utama ini masih menggunakan bohlam konvensional, belum LED, sedangkan untuk bagian atas dekat speedometer juga terdapat lampu kota dengan dimensi kecil. Yamaha Zuma 125-2022, meskipun terlahir sebagai motor matik, namun garis bodinya begitu tegas layaknya motor petualang.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 Bentuk yang serba kotak terkesan kokoh dan tangguh, terlihat mulai dari speedometer, sayap samping, bodi belakang, lampu belakang, hingga keempat lampu sein. Nalpotnya pun berbentuk kotak dengan goresan garis yang tajam, spakbor depan pun dibuat model gantung layaknya sebuah motor adventure pada umumnya. Hal ini tentunya untuk meminimalisir ban depan macet pada saat melintasi jalanan berlumpur dari segi fitur Yamaha Zuma 125 2022 juga terbilang sangat modern pertama adalah penggunaan mesin dengan teknologi variable valve actuation VVA yang sudah menjadi fitur andalan motor matik modern Yamaha saat ini selain itu pada bagian dashboard akan terlihat speedometer full digital dengan berbagai informasi mulai dari jam digital touchometer hingga beberapa lampu indikator lain Inside. It's like your energy was kissing my soul back to life was living Now it feels like every part of me is dying. yeah You're gone without a trace, you left me where no one can find me There's no sign of life out spesifikasi Yamaha Zuma 125 2022 bagian mesin Yamaha Zuma 125 berkapasitas 125 cm3 dengan teknologi VVA mesin satu ini memang menggunakan basis mesin dari Yamaha Lexis 125 tidak ada keterangan lengkap mengenai tenaga dan juga torsi dari data spesifikasi teknis namun jika melihat basis mesin yang digunakan, power maksimal mencapai 8,75 kW atau setara dengan 11,9 HP metrik pada 8000 revolusi per menit dan torsi 11,3 Nm pada 7000 revolusi per menit. memiliki fitur layaknya Yamaha Frigo 125 yakni lubang pengisian BBM di bagian stang sebelah kiri. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri terletak di sebelah bawah, hal ini membuat bagasi bawah joknya menjadi sangat luas layaknya Yamaha Nmax maupun Yamaha Aerox. Untuk detail lainnya, Yamaha Zuma 125 juga dilengkapi dengan rem cakram baik depan maupun belakang, untuk rem depan bahkan menggunakan wave disc dengan kaliper 2 piston. Bagian suspensi depan pun sudah dilengkapi dengan karet pelindung untuk menjaga tabung suspensi dari cipratan lumpur. Pada bagian belakang juga sudah tersedia rek yang bisa digunakan untuk menaruh barang bawaan atau sekaligus sebagai dudukan top box. Untuk sementara ini, harga Yamaha Zuma 125, 2022, dijual dengan harga 3.699 dolar Amerika atau sekitar 53,26 jutaan rupiah, dengan catatan sesuai dengan kurs saat ini yakni 1 dolar AS setara dengan 14.399,20 rupiah. Cukup mahal memang karena harga Yamaha BWS 125 Taiwan sendiri juga sudah dibanderol sebesar 86.800 Taiwan dan Yamaha Zuma Amerika ini tentu tentunya dihadirkan secara CBU dari Taiwan. Untuk pasar Indonesia, motor ini baru akan tersedia pada tahun depan. Life out here I scream and it goes silent Every message that